oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys berjumpa kembali di channel youtube Bama oke okay, jadi guys di kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman ya untuk mencicipi salah satu uh, jajanan pinggir jalan lagi ya saat ini saya berada di Desa Sungai Kapas, C2. Saya akan mengajak teman-teman untuk mencicipi salah satu kuliner atau jajanan pinggir jalan. Oke, ikuti channel Bapak Saputra ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, jadi buat teman-teman, saat ini saya berada di Desa C2 ya. Tepatnya ada di depan ini ya depan lapangan bola Sungai Kapas, C2. Ah, itu ada Pak d D-nya yang jualan sesuatu. Yuk kita kesana yuk. Gimana? kenikmatannya nih. Oke, okay, kita ke sana. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam. Ya, jalan apa ini, Pak De? Jalan Bandros. Bandros ya? ini Dari Kelapa, Pak, ke Oh, berarti dari Kelapa terus di dibakar gitu ya? Ya, dibakar. Oke. Okay. Nah, itu ada uh, pembeli ya, guys. Bandros, Pak De ya? Iyo bandros ya. Bandros, heeh. Oh. Ini dibikin dari dari kelapa. kelapa ya? Ini guys dari kelapa ini guys. Sudah jadi. Udah ini. jadi nih ya? Siap. Oh, udah jadi. Siap disantap gitu kan. Mau oh, kasih gula ya? Kasih gula. Ini apa ya, sih ini? Udah, udah jadi nih. Jadi ya? Kalau yang itu, deh, itu yang baru dimasak ya? Betul, dimasak itu. Baru dimasak. Oke, oke, oke. Oke, siapa? Dengan Pak Disi apa? Oh, Pak solihin. Pak solihin ya? Mm -hmm. Janjur asli. Oh, Cianjur asli ya? Oh, iya iya. Ini bukannya dari jam berapa Pak deh? Bukanya mulai jam 8. Heeh. ngeliling dulu habis sampai di sini gitu kan. Oh, berarti mangkalnya di depan lapangan C2 ini ya? Iya, sepak bola lapangan. Berarti dari jam 8 pagi sampai 8 pagi sampai jam 3. Sampai jam 3 ya? 4, oh, oke. Itulah lah ya iki kan, adonis, kan? Adonis, adonis, ya, jualannya cepat habis cepat iya kan. bener di sukri ya padha lambat kalau jam 4, ya. 4, 4 ada kan, uh -huh. kan hujan uh -huh, uh -huh. nah, ya. kalau gitu. udah hujan kan udah habis perkara <laughs> Jadi dari pagi Pak De. Tadi dari pagi jam 8. Oke okay, oke. Okay. Ya, okay. ya, Jadi Pak ini saya bungkusin 10.000 Pak ya? 10 ya. ya. Uh. Dari rumah Oke. Okay, oh, tinggal itu ya. Oke. Okay. Nih guys, ini Bandros ya yes. Ini alamatnya ada di C2 ya guys ya. Jadi buat, hmm, buat teman-teman yang melintasi desa C2, dicipin ya guys. Pak D-nya di depan lapangan desa C2. Ya Pak d Iya, ya. ya, ya. Nah. Di depan ini, kantor BPD ya. BPD Sungai Kapas. Habis itu langsung ditutup ya d abis itu langsung ditutup ya? ya langsung ditutup, ya okay, langsung tutup. Ya, bagus, nah, matangnya. ini Pak D nya dorong dari rumah Pak D ya? Dorong dari rumah. rumahnya uh, dari mana Pak D? RW 4. RW 4 ya? jauh ga kira-kira? lumayan. lumayan ya? jauh. Hmm. woi berapa kilo kira-kira itu? sekitar 3 kiloan ada lah. woi oh, 3 kiloan Pak D ya? di. Bidi... Jadi guys, ini Pak d -nya ya. Ini dari dari rumah sekitaran jaraknya 3 kiloan. Ini dorong kerubah dari rumah sampai mangkalnya di depan lapangan C2, guys. Jadi buat teman-teman ya melintasi desa C2, kalau ada Pak d -nya ini cobain guys. Ini pasti nikmati guys. Ya, ya. Kan ada oh iya, ada namanya nih Pak D. Pendak, iya. bandros pendak bandros pasyundang oh itu jadi artinya dia ya iya. nanti saya cobain dulu Pak Dea jadi ini tadi bukanya dari jam 8 pak Dea ya jam 8 tadi piling ah, dari... dulu dari piling piling-piling sampai sini ya aku makan di sini mm, iya habis gimana lagi cari kerja Anak, oh, okay. oh, ini guys. ya. Proses... udah matas ya dia. Oke, okay, jadi guys, eh uh, kita akan punya lagi guys ya. Kita udah dapat makanannya. Ini suatu wih, mantap. Ini suatu kulineran jajanan uh, mana ini? ini. tadi Pak De-nya ini hari ya, lo, kenapa, kan? nah, ini bandros guys ya bandros ini bahannya dari kelapa guys kelapa yang dibakar dulu guys jadi ini saat ini saya berada di desa sungai kapas C2 guys jadi akan mereview atau mencicipi salah satu salah satu jajanannya Pak Dini ya ini guys ini bahannya dari kelapa adonan kelapa itu kan dibakar dipanggang terus habis itu dikasih gula guys wow jadi gimana ke nikmatanya ini dan gimana rasanya ini kita akan cicipin ya guys kita akan cicipin guys wow harum guys oh baunya udah harum honya nih oh ini guys. Nih, nampak gulanya kan sama ini yang kuning ini ketiga ya ah, kita cicipin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barikulana fi ma'ruf yaqta wa kina ta'panan Oke okay, mari makan hmm mantap, hmm mantap guys. Hmm. Oke kita lanjut lagi guys Tadi padanya geser lokasi guys Jadi bingung saya kok gak ada padanya Ternyata maju lagi Oke jadi guys ini rasanya Bener-bener uh, gimana ya uh, Kelapa, harum, terus manis dan uh, agak Lantur ya Bahannya tuh lantur Harum-harumnya hmm. kelapanya masih ada hmm. Hmm. Mantap guys Buh. Konsepnya kayak Martha Pak, guys hmm. Tapi lebih Lebih gimana ya Lebih mantap hmm. Buh, mantap guys Ban terus rose. Jadi buat teman-teman Yang mungkin melintasi jalan C2 atau mau main ke C2 Sungai Kapas, jangan lupa mampir dan ijepin jajanan Pak Deni ya. Pak Deni biasanya buka dari jam 8 sampai jam sampai sore biasanya, guys. Biasanya mangkal di depan itu, depan lapangan bola C2, guys ya. Jangan lupa cicipin, guys ya. Cicipin dan bantu uh, UMKM Pak Deninya ya. Bantu usahanya Pak Dini ya Oke okay guys, kita makan lagi. Bayangkan guys, satu ini. Segini ini seribu guys. Jadi, uh, mantap nih, seribu segini guys. Mantap kali Kita coba lagi ya, saya. Hmm. Hmm. Mantap. Mantap. Oke, okay, jadi guys, uh, mungkin untuk review dan untuk review makanan jajanan pinggir jalan. Kali ini cukup ini dulu. Jangan lupa yang menyukai konten jajanan-jajanan atau yang mungkin suka dengan konten ini jangan lupa like, komen, dan subscribe uh, jika teman-teman ada rekomendasi untuk jajanan yang pengen direview seperti ini jangan lupa tulis di kolom komentar ya bantu, bantu UMKM dan jajanan-jajanan pinggir jalan yang ada di sekitaran teman-teman ya jangan lupa like, komen, dan subscribe yuk kita lupa dia lagi kita akan uh, bayar ya guys ya eh hey, jadi berapa punya saya tadi? 10 ribu, 10 ribu ya, oke okay kasih banyak, nggak apa-apa, nggak apa apa, kasih pada ya, oke, kasih banyak Pakde. Ya. Ya. Oke, okay. uh, okay, jadi guys, uh, ya. itu tadi ya, itu tadi salah satu jajatan pinggir jalan yang ada di desa C 2 ya, desa C 2 uh, Sungai Kapas. padanya ada di belakang tuh oke. Okay. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Uh, cukup sekian ya video vlog kali ini. Nantikan video-video selanjutnya Thank you guys